Okay, ini ya, materinya desain struktur organisasi pertemuan ke-12. Okay. Nah, ini definisi struktur, ya. Jadi, dalam organisasi ada namanya struktur organisasi. Jadi, struktur ini, penentuan struktur, salah satunya adalah bagaimana gambaran dari visi misi organisasi. Nah, di sini struktur itu direfleksikan dalam bagan organisasi. Jadi, dalam perwujudannya, struktur itu direfleksikan dalam sebuah bagan organisasi. Ada ketua, misalnya. Ada sekretaris, bendaharan, sebagainya. Kalian udah sering tahu lah, ya, kayak gitu, Maya. Insya Allah, kemudian juga bahwa organisasi adalah representatif, representasi ya, atau perwakilan ya, mewakili yang layak untuk menggambarkan keseluruhan aktivitas, dan proses dalam organisasi. Tiga kunci komponen struktur organisasi di sini ada tiga: yang pertama, struktur organisasi mendesain hubungan laporan formal, termasuk jumlah level hirarki, dan rentang kendali manajer dan supervisor. Kemudian yang kedua, struktur organisasi yang mengidentifikasi kelompok bersama individu dalam departemen, dan kelompok departemen dalam organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, struktur organisasi termasuk desain sistem untuk memastikan bahwa memastikan komunikasi, koordinasi, integrasi efektif antar organisasi, antar departemen ya, integrasi uh, efektif antar departemen. <tuh> nah di sini <tuh> definisi struktur itu dijuantahkan dalam sebuah bagan, ya, salah satunya bagan, kalau secara tulisnya bagan dalam struktur. Agar apa? Agar memudahkan bahwa siapa yang memimpin. Siapa yang dipimpin, kemudian juga orang melakukan apa, di mana posisinya. <tuh> Sehingga dengan struktur tersebut, harapannya, para anggota organisasi itu bisa bekerja sesuai apa yang ada di dalam struktur tersebut, <tuh> dan tahu dia harus berkoordinasi dengan siapa dan Level hierarkis dan tentang kendalinya kelihatan seperti bagi, seperti apa. Nah, di sini ada tiga kunci komponen, ya, atau kunci indikator dimensi sebuah struktur organisasi. Ya, yang pertama di sini mendesain ya, hubungan laporan ya, struktur organisasi desain. <tuh> struktur organisasi yang mengidentifikasi dan struktur organisasi termasuk desain sistem yang memastikan komunikasi, koordinasi, dan integrasi efektif antar departemen. <tuh> Jadi kalau yang pertama ini uh, desain hubungan laporan formal, ya desain uh, relationship, gitu ya. kalau ini identification, atau identifikasi, ya identifikasi kelompok yang selanjutnya adalah desain sistem. <tuh> nah itu ya. Oke ya. Oh ya, yang kalau yang bisa buka video silahkan dibuka ya. Oke ini definisi struktur ya, definisi struktur. Hmm. nah tiga kunci komponen struktur organisasi di sini uh, yang pertama tadi ya sama nah, kita lewat saja karena ini masih sama jadi ini kalau kalian misalnya membuat judul skripsi tentang struktur organisasi ya uh, komponennya itu ini ya komponen itu kan ibaratkan kalau dalam sebuah kendaraan ya motor misalnya komponennya kan macam-macam ya ada mesin dan sebagainya gitu ya Nah, itu kalau nggak ada komponen tersebut ya tidak bisa jalan motor tersebut ya, tidak bisa disebutkan sebuah motor karena ada komponen yang kurang. <tuh> Satu komponen yang kurang maka itu tidak akan melengkapi dari definisi sebuah struktur organisasi. Maka nah, dari itu di sini yang pertama gitu ya adalah hubungan laporan formal ya, hubungan laporan formal ya. Jadi Uh, apa anggota organisasi ya atau misalnya kepala bidang dia dalam struktur itu dia harus memberikan laporan ya ter, uh, sesuai dengan jenjang level hierarkisnya dan tentang kendali manajer dan supervisor jadi kalau misalnya kalian sebagai kepala bidang atau kepala seksi gitu ya, kepala seksi di atasnya kepala bidang atau bisa kepala departemen di atasnya dia atau ada kepala bidang di atas kepala bidang ada ketua umum misalnya ya. nah di sini dia harus melihat laporan formal itu secara level hierarkis artinya apa artinya kita tidak boleh melaporkan sesuatu itu melangkahi eh, apa melangkahi eh, di atas kita gitu ya misalnya nih kita kepala departemen di atas kita ada kepala bidang kita langsung melaporkan ke kepala ke ketua nah itu <tuh> tidak boleh dalam organisasi yaitu melewati level hierarki dan rentang kendali nah, rentang kendali artinya apa artinya si ketua bidang misalnya dia memiliki uh, kendali anggota ada berapa misalnya ada tiga departemen di, di bawah satu bidang bidang A misalnya dia membawahi tiga departemen nah, berarti dia rentang kendalinya ada tiga di situ ya tentang kendali manajer dan supervisor dan si anggotanya itu yang yang apa yang bawahan si manajer ini gitu ya atau bidang itu dia harus uh, dan struktur dia melaporkan laporan formal ya laporan formal mengenai apa yang sudah dia lakukan dalam departemennya atau misalnya ya, dalam struktur uh, Nah, hierarkis ya. Semuanya seperti ini ya. Nah, ini ketua saya. Terus ini sekretaris ya. Ini bidang, oh bidang, saya ada lagi. Hmm. Saya tidak ya di bawah bidang, saya ada lagi. Uh, apa di bawahnya sampai seterusnya ya? Ini sebutnya apartemen ya, sini staff gitu ya. nah kayak gitu. jadi uh, rentang kendali itu ya rentang kendali itu dia seberapa banyak uh, si bidang ini gitu ya ya misalnya suatu struktur dia dalam mengendalikan anggota-anggotanya misalnya ada tiga departemen gitu ya nah misalnya ketika ada uh, permasalahan gitu ya maka dia laporan formal itu ke departemen dari departemen ke bidang-bidang ke misalnya ke sekretaris sekretaris baru ke ketua contoh ya nah, jadi tidak bisa loncat langsung ke sini karena ini melewati apa melewati hirarki kecuali dalam strukturnya itu ada garis langsung ke pertemuian contohnya ya dalam pemerintahan uh, KPK ya kelembagaan setingkat menteri itu ya itu dia di uh, uh, karena ini komisi ya tapi komisi ini khusus uh, itu di bawah langsung presiden misalnya ya <tuh> Nah, itu. Selanjutnya. nah, struktur organisasi juga di sini mengidentifikasi kelompok bersama individu dalam departemen dan kelompok departemen dalam organisasi secara keseluruhan, jadi mengidentifikasi kelompok bersama ya, diidentifikasi. Nah, jadi dengan adanya struktur ini teridentifikasi ya terlihat maksudnya terpetakan ya teridentifikasi terkonfirmasi bahwa eh, di sini gitu ya ada kelompok individu ya kelompok-kelompok individu di dalamnya ya dan di dalam departemen itu secara keseluruhan kelihatan gitu ya peta-petanya oh ini pastinya di sini oh si bidang ini tuh setingkat dengan bidang lain ini gitu ya. Oh, di bidang-bidang itu ada departemen, departemen ada staf atau magis gitu, serahkan. Nah kayak gitu salah satunya. Jadi dia bisa mengidentifikasi, teridentifikasi ya salah satu komponennya teridentifikasi posisinya di mana saja. Dan ini tuh ada kelompok-kelompoknya, ya. satu kelompok di departemen di bidang A misalnya. Ini kelompok-kelompoknya ada tiga bidang B dan C yang selanjutnya. Nah struktur organisasi termasuk desain sistem. Untuk memastikan komunikasi, koordinasi, dan integrasi efektif antar departemen. Jadi ini indikator juga yang masuk di sini ya. Jadi di sini desain sistem. Desain system untuk apa? Untuk memastikan komunikasi ya. Dia harus komunikasinya ke siapa? Kalau misalnya ini departemen, komunikasinya harus ke bidang yang memang di atas dia langsung, bukan ke bidang lain. Kayak ya. Kemudian dia juga mengerjakan bidang dia sendiri, bukan mengerjakan bidang yang lain. Kemudian juga uh, itu segi komunikasi, ya. Kemudian koordinasinya seperti apa? Koordinasi antar departemen seperti apa? Antar bidang seperti apa? Dan juga termasuk uh, apa integrasinya? Ya. terintegrasi Jadi biasanya di sini ada garis-garis uh, apa pecah-pecah, kan? Ini garis tegas ya komando. Kalau namanya garis komando, berarti apa yang dikatakan ketua, A, maka harus dilakukan sesuai apa yang ada diatur dalam organisasi, gitu ya. Yes. Ini garis komando, jadi perintah atasan, A, maka sampai bawah juga harus, enggak boleh b. Nah itu ya, jadi itu. Makanya kalau misalnya, misalnya dikatakanlah ini kepalanya ya, kepala meminta tangan untuk bergerak tangan itu tangan juga uh, dia ketua ini ingin uh, si jari-jari si jarinya itu bergerak gitu kan dari otak misalnya langsung saluran itu cepat itu ya ke tangan kemudian langsung ke jari gitu ya seperti itu jadi jadi istilahnya secara hierarkis itu ya secara uh, tersistem terintegrasi Jadi kalau misalnya ketua ya, misalnya otak memerintahkan tangan, malahan enggak bergerak, gitu ya. Nah, berarti ya di sini ada yang rusak ya dalam organisasi dalam tubuh manusia gitu kan? Kalau kita misalnya mau menggerakkan sesuatu, ternyata dia nggak bergerak, berarti ada yang rusak dengan saraf ataupun tubuh kita yang disebut namanya lumpuh, ya. Misal lumpuh organisasi. Kalau tidak bergerak, ya bisa dikatakan lumpuh kita. Gitu. Abu belum datang ya kayaknya. Oke, apa-apa. Kita lanjut ya. Isinya ini variabel kontekstual organisasi ya. Ini ini Pak, lagi kuliah Pak. Variabel kontekstual organisasi mempengaruhi struktur, Isinya. Jadi uh, variabel kontekstual itu uh, kebalikan dari tekstual ya. Jadi kontekstual itu sesuatu yang uh, di luar konteks ya. Jadi ini konteksnya a. Ah. Misalnya konteksnya itu dalam uh, misalnya dalam Alquran konteksnya itu tentang membicarakan puasa, gitu ya. Kontekstualnya itu apa? Kontekstualnya itu adalah sesuatu hikmah yang ada di dalam konteks tersebut, ya. Sesuatu yang tidak abstrak, yang tidak terlihat di dalam sebuah konteks. Gitu. Nah ini. Variabel kontekstual itu mempengaruhi struktur, ya. Jadi variabel kontekstual organisasi atau yang ada di dalam organisasi itu itu mempengaruhi struktur. Nah, di sini ada desain struktur, goal atau tujuan dan strategi, lingkungan, teknologi dan ukuran. Nah, ini yang dibahas di pertemuan sebelumnya ya tujuan dan strategi, lingkungan, teknologi, ukuran. Dan desain struktur yang sekarang kita bahas nah, di dalamnya ini ya panjang itu human process, leadership, cultures, and nilai ya, virus ya, sumber manusia, kepemimpinan, budaya, dan nilai. Nah ini ya variabel kontekstualnya. Nah bagaimana si desain struktur ya semuanya ini ya? Dia terpengaruh semuanya, salah satunya adalah struktur ini berpengaruh dari segi ini semua. Human process, leadership, culture, dan values, ya. Jadi, human process, sumber daya manusia, sumber daya manusianya seperti apa, ya? Gambarannya dari segi kuantitas dan kualitas kepemimpinan, kepemimpinan organisasi dari orangnya seperti apa. Nah, ini akan menentukan bagaimana desain, struktur, dan sebagainya. Oke, nanti habis waktu langsung pindah ya ke link kedua ya yang Bapak sudah share ya. Nah, termasuk juga budaya-budaya organisasi ini ini kan kontekstual organisasi juga nih ya, kan mempengaruhi ketika budaya organisasinya itu misalnya budaya keindonesiaan lokal itu kan mempengaruhi gitu ya, kepada desain struktur ya, termasuk juga nilai-nilai yang dianut ya, nilai-nilai keagamaan, nasionalis, nasional, nilai nasionalis, ya, nasional, nilai-nilai karifan lokal itu mempengaruhi kepada struktur organisasi, ya. Misalnya di Unida, kultur dan budaya itu, misalnya motonya kampus bertauhid. Maka strukturnya tetap pengaruh dengan apa? Dengan adanya lembaga LP2T, lembaga pengkajian dan penerapan tauhid, gitu ya. Nah kalau di kampus lain nggak ada gitu lembaga itu, karena di, di kampus di kampus itu memiliki nilai tertentu yang dianggap. Ya, termasuk kepemimpinan. ya Beda kepemimpinan biasanya strukturnya bisa berubah. Kita ya, lihat bu. Ada oh, bu. Ya bu. Oke, ya, kita lanjut ya nanti Buara, uh, ngerekam juga ya manajemen mutu ya sawah tadi bahasa telepon oke okay, itu ya uh, mengenai uh, kontekstual dalam mempengaruhi struktur <laughs> itu ya masuk ke kepemimpinan tadi ya kepemimpinan misalnya kepemimpinan presiden Indonesia Jokowi ya dia memiliki uh, apa Kebijakan tersendiri mengenai struktur menterinya, bagaimana pergantian menteri, gitu ya, dari segi nomenklatur namanya, gitu ya, yang dulu misalnya Kemenristek dan Kemendikbud dipisah, sekarang disatukan lagi, gitu ya. Kemudian juga ada Menteri Investasi dan sebagainya, nah, itu memakai struktur kepemimpinan, nah, kepemimpinan kan pengambil keputusan, ya, berkaitan juga dengan keputusan politik, kayak gitu ya termasuk sumber daya manusia. Nah, di sini pendekatan proses informasi untuk desain struktur. Pendekatan proses informasi. Jadi pendekatan proses informasi, bagaimana informasi itu diproses, ya, bagaimana informasi itu di, di manajemen, diatur, dikelola, gitu ya. Itu digunakan sebagai pendekatan untuk membuat sebuah desain struktur ya jadi informasi-informasi yang dari luar ya informasi dari lingkungan ya itu akan mempengaruhi desain struktur termasuk misalnya salah satunya adalah informasi lingkungan ya informasi dari dalam internal ataupun dari luar itu akan mempengaruhi bisa dengan analisis dan sebagainya atau lainnya Nah, di sini ada proses informasi organisasi untuk pencapaian tujuan, lingkungan, teknologi, dan ukuran. Di sini ada efektivitas organisasi, dan di sini proses informasi kapasitas struktur, pilihan desain, hubungan vertikal dan horizontal departemen kelompok. Jadi, dua hal ini akan mempengaruhi kepada desain struktur untuk apa, untuk efektivitas organisasi, efektivitas organisasi itu adalah uh, di mana organisasi uh, melakukan uh, aktivitas pelaksanaan sebuah pekerjaan sesuai dengan perencanaannya Buat. Nah, di sini ada aliran informasi ya, aliran informasi vertikal. Ada garis hierarki ya, ke atas ke bawah gitu ya vertikal. Uh, aturan dan rencana penambahan posisi hierarki sistem informasi vertikal. Nah, ini ya salah satunya aliran informasi vertikal, garis hierarki ya, contohnya hierarki ya, kan ini ya. Garis hierarki ini garis tegas ya hierarki ke atas ya. Kemudian mengenai aturan dan rencana, bagaimana aturan-aturan SOP dalam berkoordinasi, dalam bekerja, ya itu ada dalam informasi, aliran informasi vertikal. Ya. Jadi aturan itu dibuat sesuai dengan versi dan juga hierarchy level yang ada di bawahnya penambahan posisi hierarki. Nah, penambahan posisi hierarki berarti di sini ada penambahan sampai ke bawah terus, gitu ya. Misalnya kan dari menteri ya, menteri kemudian sampai ke dirjen, dirjen ke deputi, deputi ke bidang, oh sampai ke bawah sampai ke stafnya, gitu ya. Nah, itu kan jauh banget ya hierarki. Makanya kenapa birokrasi semakin gemuk, semakin lambat, gitu ya lambat dalam mengambil keputusan, lambat dalam. Ketika ada permasalahan itu tidak bisa cepat untuk diselesaikan harus lewat hirarki dulu oh, panjang lah ya masalah seperti misalnya permasalahan-permasalahan yang ada ya di Indonesia Jadi itu ya jadi makanya kalau misalnya ada yang korupsi itu korupsi itu tidak bisa sendiri ya karena dia kita di dalam sebuah sistem ya dalam sebuah sistem makanya yang korupsi itu sulit ya dilakukan sendirian pasti membutuhkan orang lain untuk bekerja kayak gitu ya nah, makanya itu aneh kalau misalnya korupsi yang ditangkap cuma satu orang karena kan organisasi ini sistem besar nah, istilahnya kalau misalnya teman-teman nih ada luka gitu ya di sebuah sistem ya maka tidak hanya sendiri yang merasa sakit tetapi semuanya bisa merasakan dan juga itu akan membahayakan kepada organisasi atau sistem ya, dalam tubuh kita. Kalau penyakitnya tidak dibasmi. Termasuk sistem informasi vertikal ya, bagaimana informasi dari sini ya sampai ke atas itu tersistematis dengan baik ya. Apakah lewat komunikasi? apa virtual ataupun langsung ya sistemnya itu harus bagus di sini ada mekanisme hubungan vertikal dan pengawasan nah, tingkat koordinasi vertikal dan pengawasan ya sini tinggi di sini rendah kapasitas informasi terhadap mekanisme hubungan, di sini tinggi, di sini rendah, di sini tinggi, ya. Jadi semakin ke atas itu semakin tinggi ya tentang koordinasi vertikal dan pengawasannya. semakin ke kanan sini ya maka semakin besar kapasitas informasi terhadap mekanisme hubungan. Jadi itu ya. Jadi memang kalau semakin banyak hierarki yang dilewati, itu ya, semakin ke atas itu koordinasi dan pengawasan semakin ketat, semakin kompleks, sesuai dengan ukuran organisasinya. Ya. Oke, sampai situ kita lanjut ke sesi 2 ya. Kita cukupkan, sama kita uh, balik ke sesi dua. Silakan ya untuk pindah bapak screenshot dulu. Nga ya, pindah ya.